Baiklah, para sahabat, ya, selari manapun kalian berada. Untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, ada sebuah kabar yang sangat membuat kita semakin penasaran, ya, dengan idola kesayangan kita. Kita lihat persahabat di unggahan Bang lintar. Ini dengan Oji, persahabat ya, pembantu dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Wow, kira-kira Oji dan Bang lintar otw kemana? Persahabat ya, bikin penasaran. Mudah-mudahan saja ada kejutan. Ada kabar baik yang kita dapatkan dari tim dan idola kesayangan kita Postingan ini pun di kembali oleh akun family underscore leslar23 Ada kalimat kiasan juga yang dituliskan Bang Lintar dan Oji mau kemana ya? Wow, kira-kira kemana nih? Buat penasaran banget ya? Coba kita simak di kalimat komentar Ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Ya, ini dari akun Raina Ina Mengatakan di kolom komentar Mau belanja untuk persiapan puasa Katanya tuh aduh <laughs> Ada juga komentar lain Dari akun W.0387 Oji kan yang bukain pintu Naik aja itu sambil gosip katanya tuh Aduh masalah banget ya Inilah beberapa tanggapan dari para sahabat Leslar Semoga saja ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Untuk berikutnya para sahabat ada info penting juga untuk warga Konoha Info ini kita dapatkan langsung dari L2W Disimak di kalimat caption panjang yang dituliskan Selamat siang, program terbaru L2W berkolaborasi bersama UNICEF telah hadir. L2W kali ini bersama UNICEF mendukung pendidikan inklusif anak-anak Indonesia. Sejalan dengan proyek L2W yang peduli dengan aksi sosial kemanusiaan, maka kami ingin mewujudkan pendidikan yang layak bagi anak-anak inklusif. Oleh karena itu, kami meminta bantuan Leslar Lovers untuk berdonasi bersama kami dan membawa nama Leslar turut serta dalam program pendidikan anak inklusif yang berkolaborasi bersama UNICEF L2W menjadi satu-satunya fanbase couple di Indonesia yang berkolaborasi bersama UNICEF Masya Allah. Untuk link donasi bisa klik tautan di IGES atau link di bio dan dml L2W.ID Ayo kita bawa nama Harum Leslar Lovers yang berprestasi dan peduli pada pendidikan anak inklusi Tuh persahabat ya, ini sih luar biasa Kita makin bangga, kita makin bahagia karena Leslar Lovers salah satu fanbase di Indonesia Yang bisa tentunya berkolaborasi bersama UNICEF Yuk sama-sama kita support kita dukung project atau program dari L2W. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sukses. Amin. Untuk ke kabar berikutnya, juga sahabat perhatikan, kita mendapatkan kabar spesial dari Bunda Lesti Kejora di gas pribadinya. Ini mengunggah sebuah postingan foto dari Al-Sila. ya ya anaknya Abi Ramzi dan kita lihat ada sebuah ucapan dari Bunda lesti barokah wafiy umur anak kecil dulu masih imut-imut lari-lari sekarang kakak udah gede sehat panjang umur sayang tuh masya allah banget ya ternyata Al Sila lagi berulang tahun mudah-mudahan selalu sehat panjang umur dan barokah untuk Al Sila amin ya robbal alamin dan kita lihat juga persahabat ada sebuah info juga untuk warga Konoha, ini catatan buat Lesla Lovers, diinfokan dari akun Snowfooty, Hans Billar. Kalimat yang diposting, catatan buat Lesla Lovers nih, update dari fanbase yang berupa video dan kabar terbaru, Leslar hampir 90% tidak masuk ke tagar, karena ketentuan Instagram yang membuatnya menjadi real. Jadi, biar kalian up to date, follow aja fanbase yang kalian percaya biar langsung masuk ke beranda Tidak perlu lihat di tagar Leslar yang isinya malah kebanyakan barang dagangan Sampah dan berita bukan Leslar tapi sengaja pakai tagar Leslar buat nyari perhatian Banyak fanbase Leslar yang bagus, adem dan terpercaya Nih Ini info penting ya, catatan juga buat Leslar Lovers Mudah-mudahan tentunya kita semua Selalu bisa menjadi orang baik Seperti halnya Inilah kesangan kita Selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Dan kita lihat juga persahabat, Ada sebuah unggahan spesial juga Yang kita dapatkan Ini suka berbahagia Dan vitamin sekaligus Untuk kita warga Konoha Ketika Papa Pilar berkomentar Di postingan Bunda Lesti Dengan memberikan love 2 Untuk Bunda Lesti Kejora dan BPL Bunda Lesti ini ternyata menjawab komentar dari Papa Bilar dengan mengatakan dengan kalimat Papa. Masya Allah, sepertinya ada yang aneh ya dalam diri ini. Kenapa? Lihat gini aja. Tentunya kita semuanya pastinya happy, persepet ya. Inilah warga Konoha melihat Bunda Lesti berkomentar dan menjawab, Kalimat komentar dari Papa Bilar aja Kita sudah merasa bahagia Semoga persahabat idola kita selalu sehat Rumah tangganya langgeng bahagia Dan kita juga semuanya Mudah-mudahan tetap bahagia Dan apapun yang dilakukan Semuanya berjalan dengan lancar Amin Dan tentunya pasti masih menunggu kejutan Cidukan vitamin terbaru Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan bantuin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Bang Minu, capkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.